Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam di Waktu Libanon Di hari yang cerah ini Kami lagi sedang menjalankan tugas jaga malam Kondisi saat ini di Libanon sangat sepi. Kami prajurit yang bertugas di Libanon akan melaksanakan pergantian jaga untuk kembali ke markas WinPi 915. Dari Libanon Selatan, Tanah Syam, kami meminta doa restu untuk rakyat Indonesia semoga mendoakan kami pulang dengan selamat ke tanah air yang tercinta I love Indonesia Woo. bisa kita lihat dari depan angin sangat kencang pohon sampai bergoyang ke arah sebelah kanan udara pada saat ini mencapai 4 celsius 4 derajat sangat dingin bagi saya karena negara kita adalah negara tropis alhamdulillah lah sampai saya di kermak nomor 3 itu nomor 3 yang lalu punya warna putih kami udah hampir sampai ke markas untuk istirahat kami udah terasa hape, lelah udah campur aduk, peninginan ingusan udah pengen terlentang, tidur istirahat lah juga Jadi teman-teman posisi markas ini berada di ketinggian Jadi wajar udara atau angin di sini sangat kencang Karena posisi kita berada di ketinggian atau di perbukitan Alhamdulillah kami telah menyampaikan di tempat uh, markas, tempat istirahat, tempat terbaik lah Semoga kami diberi keselamatan, panjang umur bisa ketemu lagi dengan keluarga yang berada di Indonesia, rindu rumah.